Bah, mau mana kau? Ya salah. Ba, jadi cukup. In game 빌냐고 <sumptian> Oh, maksudku Kok <tip> tumben kali lah gaya kau. Mantep kali lah itu maksudnya. Iya lo. Ganteng enggak buat? Namanya juga Alamin ya ganteng lah. Ket jumpa sama cewek. Oh jadi ceritanya Lai mau ngapel iya loh, mau jumpa aja Lai oh mantep kali lah cuman harus kosesuaikan lah Lai gaya muka isi lompetmu hahaha <laughs> jadi maksud lagi gimana? kan udah siswa ya sama isi lompetmu, kenapa lho kan? iya tapi kan kebanyakan sekarang realitanya kan gitu loh Lai Ya kan, janganlah kau sama akan semua. Beda laku sama orang itu. Lele. Sekarang, di dompetnya udah gak ada uang, tapi segalanya. Selangit. Memang, tau, patok suami gak keren. Patok top. Nah, itu lah Jadi pengen ditanya orang biar wow. bergaya Cuman tau, di rumah gak makan. Ya aku enggak kayak gitu lah ya karena